Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya Bagus Hermawan Di lokasi Kapling nuansa alam Transyogi Tahap keempat Kali ini saya akan memberikan update Situasi lokasi di nuansa alam tahap 4 Dan tepat di belakang saya ini adalah Cafe mini yang Dibangun di Kapling nuansa alam Transyogi tahap 4 dan akan segera Dibuka akhir tahun ini Kemungkinan besar Dan kali ini saya akan memberikan update Melalui view drone Oke langsung saja Kemudian update lokasi di kampung Salam tampat saat ini saya berterus undur diri terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, di sini. Ya. Ya, di sini. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys please like and share this video. If you have any suggestions for us leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.